Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya: hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Balatus balon hijau, dor hatiku sangat kacau. Balonku tinggal. Tara, tara. Cili hello, balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Cili balon hijau do. hatiku sangat kaca. Kau tinggal empat, ku pegang erat erat. halo.